Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi uti, Selamat datang di channel Perindu Surga. Tuntunan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa dilakukan jika mimpi buruk. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi itu ada tiga macam, bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Makna hadis. Satu, bisikan hati, terkadang seseorang memikirkan sesuatu ketika sadar, karena terlalu serius memikirkan, sampai terbawa mimpi. Dua, ditakuti setan, mimpi yang datang dari setan. Bentuknya bisa berupa mimpi basah atau mimpi yang menakutkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi wasalam bersabda, apabila kalian mengalami mimpi buruk, hendaknya meludah ke kiri tiga kali, dan memohon perlindungan kepada Allah baca taus perlindungan dari kejahatan setan dan dari dampak buruk mimpi. Kemudian, jangan ceritakan mimpi itu kepada siapapun, maka mimpi itu tidak akan memberikan dampak buruk kepadanya. HR Bukhari 744, Muslim 2261, dan yang lainnya. Ubahlah posisi tidur dari semula dan tidak menafsirkan mimpi dengan penafsiran negatif. 3. Kabar gembira dari Allah Jenis mimpi yang ketiga adalah kabar gembira dari Allah. Mimpi ini adalah mimpi yang berisi sesuatu yang baik dan menggembirakan kaum muslimin. Keterangan Dr. Mustafa Dib Al buga salah seorang ulama bermazhab syafi'i, dalam taklik untuk sahibu Bukhari. Semoga Allah melindungi kita dari permainan setan.